Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hunting dimanapun berada. Nah, kali ini saya hunting lagi ya. Coba buru-buru di seputaran kebun. Di seputaran kebun sore hari. Mudah-mudahan ada target ya guys. Targetnya di sini biasanya burung tekukur, burung sintar dan juga burung keluar-keluar oke okay, gimana keseruannya saksikan terus oke okay, lanjut Alhamdulillah, poin guys. Kita cek poin. Pop, Terus sempat lari. Lari kemana tadi guys? Ya guys. rupanya dia sembunyi di sini. Oke, Alhamdulillah. Poin pertama, guys. Coba kita tes yang lagi. Oke, sobat hunting. Kayaknya sore ini perburuan kita cukup sampai di sini dulu ya, karena waktu juga sudah sore dan juga targetnya juga kurang sekali, teman. Biasanya di sini banyak tapi mungkin kali ini rezekinya cuma segini ya Alhamdulillah kita dapat 2 poin Tadi yang satu sempat kita shoot tapi tidak sempat kita video ya Karena posisinya tadi terlalu terburu-buru Yang terpenting mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan perburuan kali ini Dengan hunting kali ini mohon maaf banyak sekali kekurangan dari saya Maupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sobat sekalian Saya mohon maaf yang terpenting, kita selalu diberi kesehatan, selalu dimurahkan rezekinya. Nah, dan untuk kali ini, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih, teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah singgah di channel saya. Saya doakan semoga sehat selalu, sukses selalu. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya. Hunting kali ini, terima kasih banyak. Salam satu laras. Ya, ini spot tadi. Sekarang waktunya sudah senja, ya. Sudah senja, sudah sore disini spotnya luas sekali. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kita bisa hunting lagi, ya. Oke sobat sekalian, terima kasih banyak. Salam satu lara.